semakin dia kalau diameter besar-besar ya, terus dia rapat Miel ini kan struktur untuk dia rapat ya maka makin cepat transmisi dari sarafnya ya. nah sama lokasinya berbeda nih ya kalau ada delta di kalau yang C di permukaan ya nah sensasi tajam itu yang ada delta yang C -D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 SSP Oke, Yang kakak ajar di Osaka kemarin Input pasti ada proses Dan nantinya ada output ya. Nah inputnya ini di SSP dan sistem uh, Medula spinalis ya, SSP, sistem syarat pusat Karena kan Kenapa dia sekaligus SSP cerebrum Dan juga medula spinalis terlibat uh, Barengan ya Karena medula spinalis kan Untuk gerak refleks ya Kalau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 dari trauma kan ada transduksi dan transmisi dulu baru modulasi kan Baru ke S, S B ya. Oke kurang lebih itu untuk nyeri ya Nah so, nanti sebenarnya ini kan ada yang soal tentang sistem saraf kan Nah ini tadi yang jadi perbedaannya ya Nodus transfernya ini Nah celah yang merah-merah ini Ini